Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Profesional Muda Hai halo Ketemu lagi dengan Jay di sini Edisi berikutnya ya Dari inspirasi sukses buku bicara Kali ini buku saya yang bicara adalah Buku Dear Customer I Love You Tentang service excellent atau layanan prima Masih ingat ya di edisi yang lalu Kita sudah bahas mengenai Buku saya Stress Award Bagaimana mengelola tekanan menjadi kekuatan Kemudian saya juga pernah bahas Buku mengenai Hot Deals Yaitu Negotiation Skill Negosiasi yang produktif dan kita juga pernah bahas mengenai bagaimana cara mengatasi keluhan pelanggan atau handling complaint Dari buku saya di customer I hate you Setelah I hate you sekarang I love you ya Nah di edisi ini teman-teman lokasi kita tetap sama nih ya Kita hari ini kita bahas buku di Warung Corner 13 Ingat ya namanya Warung Corner 13 Lokasinya deket banget nih ya Di Jalan Tempat Utara Dalam nomor 13 Ya, Jakarta Selatan, daerah tepet Nggak jauh dari stasiun tepat kok ya Di sini teman-teman akan banyak menu-menu yang akan kita bahas Bersesuaian dengan topik kita Ya, Topik kita sekarang apa kita bahas di sini teman-teman adalah Lihat nih Elemen Service Excellence Di edisi yang lalu kita sudah bahas nih Fundamental, dasar-dasar layanan prima Nah sekarang kita bahas elemennya Supaya Anda bisa mendeliver layanan prima Elemennya itu apa aja sih? Kita harus paham, ada tiga teman-teman di sini adalah yang pertama produk excellence. Sudah pasti ya, bagaimana Anda bisa memberikan layanan prima kalau produknya tidak excellence, tidak prima. Nah, seperti kita lihat di sini teman-teman coffee uh, corner 13 ini ya harus excellence, dia harus bagus, harus enak ya. Kemudian es durenya ya harus bagus, harus enak, harus bersih dan lain sebagainya. Ini excellence. Berkaitan dengan produk juga, Anda pastikan bahwa menu yang Anda miliki kalau Anda bergerak di bidang kuliner itu menu yang lengkap, yang bagus sesuai dengan selera ya dari target Anda ini namanya produk excellence ya jadi kalau produknya tidak excellent sulit buat kita untuk mendeliver layanan yang prima setelah itu apa teman-teman proses harus excellent itu yang kedua elemennya artinya apa walaupun produknya bagus keren enak ya tapi kalau disajikannya lama ya Pelanggan Anda bete nunggu lama ya, itu berarti prosesnya enggak excellence ya, pasti mereka enggak puas walaupun rasanya enak ya. Yang terakhir adalah SDM-nya, nah untuk bisa menghasilkan proses yang bagus SDM-nya harus bagus, harus excellence Anda harus punya tim yang well-trained yang sudah di training dengan baik punya pengalaman ya punya attitude yang baik untuk bisa mendeliver layanan prima ya jadi sekali lagi teman-teman saya ulang ya tiga elemen layanan prima pastikan yang Anda miliki yang pertama produknya harus excellent kalau itu kuliner harus enak harus higienis harus mantap harus beda dengan selera dan juga harus lengkap dengan produknya ya kemudian yang berikutnya adalah prosesnya harus cepat harus bagus harus segera harus mudah diterima oleh pelanggan anda dan yang terakhir untuk bisa mendapatkan itu adalah peoplenya orangnya harus excellence oke okay? oke okay, sebelum saya akhiri saya coba lagi nih kopinya teman-teman ya hmm. masih mantap nah itu artinya dia orangnya excellence oke okay? baik sampai ketemu di kajian berikutnya teman-teman masih di buku kita ya dear customer I love you mantap salam buat anda, salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh